Oke, hari ini aku pengen bertanya kabar dulu. Apa kabarnya hati yang hari ini sedang galau ya? Yang mungkin jam istirahatnya tidak lagi nyaman. Karena terus kepikiran dengan yang buruk-buruk tentang terkait aplikasi pinjaman uang online. Yang mungkin belum mampu hari ini kita bayar dan cicil. Dan apa kabarnya hati yang sedang hancur lebur ya? Karena sudah dipermalukan sama aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang sudah menyebarkan data dengan caption-caption yang cukup kurang ajar, ya kan? Dengan tuduhan ini itu segala macam, dengan tuduhan penggelapan, pencurian, ya banyak banget ya. Yang hari ini dituduhkan kepada kita hanya karena hutang aplikasi pinjol yang sebenarnya nggak seberapa, tapi sudah menghancurkan semua yang hari ini sudah kita bangun selama puluhan tahun ya. Mungkin hari ini nama baik kita sedang menjadi buah bibir perbincangan dari Tetangga, teman-teman, dekat, atau mungkin teman-teman kerja, tapi ya sudahlah, tak usah difikirkan lagi. Hari ini tidak ada satu orang pun yang hidupnya lepas dari komentar orang lain. Jadi, yang terpenting hari ini adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah hutang dan bagaimana caranya agar kita lebih berhasil lagi, ya, untuk mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Oke hari ini aku pengen berbagi tips bagaimana cara melunasi hutang-hutang yang hari ini sedang kita hadapi ya kan termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Hari ini hutang di aplikasi pinjol ini jauh lebih meresahkan ya ketimbang berhutang langsung mungkin sama teman sama kakak, sama yang lain-lain ya. Karena ya kalaupun kita hari ini ngutangnya sama teman-teman atau mungkin sama dengan rekan-rekan ya paling nagihnya seminggu sekali ya. Atau mungkin sehari sekali saja itu pun sudah paling banyak. Tapi kalau untuk di aplikasi pinjol ini satu hari itu kita bisa ditagih puluhan kali ya kan. Dengan nomor-nomor baru dan penagihan-penagihan yang cukup misterius karena tidak menyebutkan mereka ini dari aplikasi apa ya kan. Dan yang sedang mengalami masalah seperti itu aku pengen mengingatkan agar untuk tetap tenang dan tidak usah mikir yang aneh-aneh ya kan Dan mereka saja pun tidak menjelaskan kalau mereka ini dari aplikasi apa jadi nggak usah dibaca dihapus saja sekalian Oke Bang apa sih tipsnya agar kita bisa melunasi hutang yang hari ini sedang kita hadapi khususnya di hutang aplikasi pinjol ya kan untuk yang hari ini masih kepikiran tentang biaya denda dan bunga, stop. Itu tidak perlu lagi dipikirkan. Karena apa? OJK sudah menjelaskan. Untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK, yang kalian hari ini belum mampu membayar cicilan ataupun mungkin pelunasan, biaya denda dan bunganya itu tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Itu kata kunci pertama. Nah sekarang coba bayangkan ketika kalian terus-terusan memaksakan diri hanya untuk membayar biaya-biaya perpanjangan. Jika dihitung-hitung biaya perpanjangan yang terus-terusan kalian bayarkan tadi sudah bisa membayarkan jumlah utang di awal. Jadi strateginya bagaimana Bang? Biarkan saja sesuai dengan peraturan OJK Tidak boleh membebankan biaya denda dan bunga Melebihi 100% jumlah pinjaman pokok di awal Jadi udah mentokin saja Sambil kalian uh, mengumpulkan uang Untuk bisa membayar hutang tadi Udah cukup paham ya Untuk di uh, kunci pertama disitu Terus yang kedua bagaimana Bang? Hari ini Utang itu solusinya bolak-balik aku udah sampaiin cuma satu ya. Bayar hutangnya. Dan hari ini kita belum punya kemampuan untuk melakukan pembayaran itu. Berbagai macam alasan. Mungkin ada yang memang belum menerima pekerjaan kembali. Karena kemarin mungkin adanya pandemi covid-19 ya. Atau mungkin hari ini belum menerima gaji. Atau mungkin ini itu segala macam. Jadi untuk kalian yang hari ini sedang menghadapi masalah seperti ini. Kalian hanya butuh bersikap tenang. Tenang dan hari ini banyak yang membantah saran ini Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ciptakan sendiri Yang jawabannya pengen mereka jawab sendiri Ini aneh Padahal ketika kalian bisa bersikap tenang Maka kunci yang pertama tadi akan mengikut Maka akan mengurangi beban pikiran dan mental kalian ketika kalian bisa bersikap tenang tapi hari ini banyak yang membantah Bagaimana mungkin bisa sikap tenang Bang kalau hari ini kita masih terus-terusan di uber, uber sama aplikasi uh, yang menagih yang hari ini belum mampu kita bayar jadi di awal jelaskan saja memang kita belum punya uang terus setelah itu bagaimana Bang ketika mereka mengirimkan pesan WA atau mungkin SMS yang pertama Ketika sudah kalian jelaskan Mereka terus mengirimkan ini itu segala macam Tidak usah dibaca sekalian Dihapus saja Apabila itu memang mendatangkan Pemikiran yang buruk Ketika kalian mendapatkan pesan-pesan tersebut Oke Yang selanjutnya apa lagi bang Setelah kita bersikap tenang Yakinlah pada diri sendiri jadi, bagaimana mungkin kita bisa memberikan solusi dan motivasi kalau kalian sendiri saja tidak yakin pada diri kalian bagaimana mungkin orang lain bisa meyakinkan diri kalian setelah tadi berpikiran tentang bunga ya yang terus menambah kita udah uh, kasih tipsnya OJK sudah ngasih tahu bahwasanya itu tidak boleh lebih dari 100% di melatijuman pokok dan yang kedua bersikap tenang dan yang ketiga Uh, hari ini kita pikirkan atau tidak pun hutang itu ya memang kita belum mampu membayar gitu jadi apalagi yang harus kita pikirkan karena memang kemampuan kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran coba berpikir ya udah deh gue pasrah mungkin itu jauh lebih baik ya terserah aja aplikasi pinjol itu mau ngapa-ngapain ya kan mau ini itu segala macam ya sudah kalau untuk yang sudah disebar data fix, nggak usah dibayar lagi Sudah bisa dipastikan itu adalah aplikasi pinjol ilegal Terus apa lagi bang tipsnya ketika kita sedang uh, terlilit hutang di aplikasi pinjol Yang pertama tadi bersikap tenang, nggak usah mikirin denda dan bunga Dan yang selanjutnya itu Yang ketiga, tidak usah baca Hapus kalian saja pesan-pesan hmm, yang mereka kirimkan Dan yang keempat Cobalah untuk berterus terang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian Ya mungkin untuk yang sudah berpasangan Cobalah untuk jujur kepada suami atau istri Supaya bisa meringankan beban mental kalian hari ini Karena ketika kalian tidak jujur Maka kalian akan menyembunyikan dua hal dalam waktu yang bersamaan Yang pertama ingin menyembunyikan hutang pinjol Dan yang kedua kalian ingin menyembunyikan masalah ini Dari orang-orang yang terdekat di sekeliling kalian hari ini. Antas bagaimana bang kalau suaminya atau istrinya nanti bakal marah, ya itu sebuah resiko yang memang harus kita terima karena ini juga kita harus menyadari bahwasannya ini adalah kesalahan kita, ya kan? Ya tidak masalah selama uh, itu bertujuan baik, ya kan? Dan jangan merasa kecewa ketika nanti orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak memberikan bantuan. Atau mungkin tidak mendengarkan keluh kesah kita, ya kan? Yang penting, kita siapkan saja mental kita terlebih dahulu.